Monseri Leslar yang ke 11 bulan, alhamdulillah persahabat ya sampai detik ini pun kita selalu kompak, selalu solid untuk mensupport, mendoakan serta mendukung Lesti dan Rizki Bilar. Kita lihat persahabat ya dalam hari spesial Monseri yang ke 11 tentunya banyak sekali dukungan hingga kiriman karangan bunga persahabat ya dari para fans luar biasa, dari Leslaw Force Indonesia tentunya mensupport, mendukung dan mendoakan buat Lesti dan Bilar. Ada juga tentunya dari Leslar Gesrek Universal. Selanjutnya ada dari Emak Magestrek Real dan Leslar Underground persahabat yang luar biasa. Ini tentunya bentuk dukungan serta doa buat pasangan calon pengantin Lesti dan Bilar. Ini tentunya kiriman semalam persahabat ya. Ketika mau meeting, disambut dengan karangan bunga luar biasa, mudah mudahan, hubungan lesi, dan bilar selalu diberikan kebahagiaan. Amin, ya Robbal 'alamin. Selain hari ini kita merayakan anniversary yang ke-11, tentunya kita juga merayakan below first, tentunya ke-6 tahun hari ini bersahabat, yang luar biasa. Tentunya Belovers, anniversary-nya barengan dengan Lesla Lover, persahabat, ya. Tetap kompak, tetap solid untuk mendoakan, mendukung buat Lesti dan Bilar. Luar biasa, persahabat, ya. Berkat tentunya kekompakan kita. Lesti dan Bilar masih bisa teguh pendirian. Dan tentunya mereka akan melangsungkan pernikahan yang tinggal. Tentunya menghitung hari aja, persahabat, ya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan disukseskan dan dilancarkan semuanya amin ya robbal alamin berikutnya persahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial yang mana tentunya ini adalah pendapat pak Otis Hijaari persahabat ya direktur MTV soal pasangan Lesti dan Willar ketika di acara Frescon kemarin tentunya pendapat pak Otis tentang Lestiar adalah pasangannya humble tak ada gosip gosipnya koneko sangat hormat terhadap orang tuanya luar biasa persahabat ya tentunya Lesti dan Willar Dikelilingi oleh orang-orang yang sangat hebat dan baik Seperti salah satunya Pak Otis Masa Patiah yang mendukung Untuk rangkaian acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Pak Otis sangat mengerti banget Tentunya luar biasa doakan yang terbaik juga untuk Pak Otis Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan Amin ya robbal alamin ke kabar selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial banget para sahabat ya Ini Lesti Kejora ketika photoshoot para sahabat ya Terlihat di image-nya luar biasa Sangat cantik dan anggun para sahabat ya Idola kita ini selalu memberikan kebahagiaan kebanggaan untuk kita semua para fans Mudah-mudahan selalu disukseskan untuk usahanya dari LST para sahabat ya Selalu support terus karya-karya dari idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali pujian Dan respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Akun KPOIN17 mengatakan dalam kolom komentar Dede kalau fotonya ala-ala senyum simpul Atau tanpa senyum auranya makin aur-auran Guys, at lastig Luar biasa, war sahabat ya Dukungan, support, serta doa Yang selalu diberikan dari fans untuk idola kesayangan kita. Dan berikutnya persahabat adalah unggahan spesial juga dari ayah kejora di akun instagram pribadinya. Ayah mengunggah sebuah postingan ketika momon friendscon di Antv persahabatnya cinta abadi Leslar Luar biasa ada sebuah caption yang dituliskan oleh ayah kejora. Di situ mengatakan captionnya apa ya cinta abadi Lesnar semoga benar-benar abadi. Amin. Luar biasa doa Tentunya diberikan lewat caption yang sangat membuat kita semakin bangga Persahabat ya. mudah-mudahan benar-benar Tentunya cinta, lesti, dan bilar Tentunya abadi, amin, ya robbal alamin Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali tanggapan Serta respon yang sangat positif dari para fans Yakni dari akun Instagram ibun Anus mengatakan dalam kolom komentar Amin, ya robbal alamin, insya Allah abadi pak Luar biasa, persahabat ya doakan Mudah-mudahan cinta Lesti dan Bilar tentunya abadi selamanya. Amin Ya Rabbal Alamin. Dan berikutnya, bersahabat kita lihat juga di sebuah unggahan spesial kabar terbaru, para sahabat. Ya. Yang mana semalam Rizky Bilar meeting bersama id Korentior, bersahabat ya tentunya akan mengubah semua interior yang ada di rumahnya Abang Bilar. Mau menikah tentunya persiapan sudah matang dan sudah dipersiapkan oleh Rizky Billar. Mudah-mudahan lancar semuanya dan kita tentunya menunggu hasil terbaiknya persahabatnya. Doakan saja selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin ya Alamin. Postingan tersebut juga diunggah oleh di akun Instagram interior Yang menurut sebuah kalimat yang tuliskan Meeting with Rizky Bilar Desainnya udah fix, tinggal eksekusi aja nih Guys, ditunggu ya hasilnya Wow, para sahabat ya kita makin penasaran Gimana hasilnya? Luar biasa, para sahabat ya Bismillah aja, mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk semuanya Tentunya kita selalu dukung saja Mudah-mudahan ada kabar baik dan ada kejutan bahagia Langsung diberikan oleh Lesti maupun Rizky Bilar Dan para sahabat, ya Ini adalah salah satu bentuk hadiah Tentunya hadiah mon seri Lover yang ke-11 bulan Doakan yang terbaik Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar Yang sangat membahagiakan untuk kita semua para fans Tetap pertanian channel ini para sahabat, ya Biar kalian tidak ketinggalan informasi Dan kabar selanjutnya